cek cek cek balik lagi bersama tong spinner ini kita akan review game GTA Olympus ya seluruh kita bawa modal 115.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh kita juga akan berbagi slot gacor hari ini khususnya slot gacor Olympus hari ini seperti biasa kita main di bet 2400 aja double pun langsung gaskan aja ke turbo aja ya selur. 10 kali dulu Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8.000 bosku situs lotter gacor tersolid Santao jaga dunia akhir di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya. Yo langsung kasih aja ke RTP 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku.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 RTV slot gacor Olympus hari ini karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku Nah tadi kita coba di 50 quick dulu ya seluruh kita akan mencoba mencari celah-celah GPGP mantap di gate of Olympus pastinya. Kita coba cocok cocol manja dulu. Ayo dong hmm, lumayan kali 5 connect yuk cincin jadiin atas ini tinggal si petir mantap kali 250 konek bosku lagi dong pecah lagi mantap lagi dong kuningnya sekalian bentuk-bentuk hmm, 10.000 kali 200-an Oh 2,7 juta co-auto WDWD naga nih hari ini josku cuma main cuma di sini RTV 8000 kalian bisa merasakan sensasi-sensasi jbjp mantap pastinya bosku dari kemarin kita bawa modal 115.000 dan selalu dikasih JPJ mantap. Apakah kode dope, deposit itu ada bosku? Yuk langsung gaskan coba aja langsung gaskan di karena 8.000 pastinya sih itu slot terkecer tersolid sambil lo jagat dunia akhirat. Untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku. Yuk langsung gaskan aja. Coba-coba-coba coba di RTP 8.000 pastinya ya bosku. Dor lagi hmm, lumayan nih. Atas gelas lumayan sayang biru sama kuning gak konek tapi lumayan ya seluruh gua tambahan-tambahan lagi seluruh kapan lagi main model 100.000 JP 2,7 juta seluruh cuma di RTV 8.000 pastinya situs lo tergacor tersolid sanjaro jaga dunia herat ya bosku mau WD berapapun pasti lunas, bosku yo langsung gas kena aja cocok-cocok manja di RTV 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen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 new watch viewer lama pasti paham lah ya dari awal kita konten kita selalu mainnya cuma olympus doang seluruh udah lebih dari 250 video lebih kayaknya hampir 300-an video kita cuma main olympus makanya kita hafal putarannya main dapat free spin di 2400 ya seluruh syukur-syukur kita dikasih naik-naik mantap lagi nih ayo kasih paham belum dikasih hmm. Lumayan tuh atas mahkota kasih petir lagi kali dua doang sayang mahkot eh, cincin kurang dua doang nggak turun tuh kuning jadi mantap yo atas gendang kasih petir aduh hijau dulu ternyata birunya jadiin dulu biru jadi sayang seribu sayang petirnya mana petirnya mana us nggak dikasih dong anjir lumayan pecah banyak yuk atas mahkota kasih petir lagi lumayan kali empatnya seluruh ya tambel udah sekitar 18 belasan lah lumayan yuk kasih lagi dong hijau jadi kuning atau biru kuning dulu Aduh enggak mau tuh biru jadi atuh ungu lagi disitu tuh, tuh. lumayan nih hmm, lumayan kalau ungunya jadi nih ungunya jadi dong mantap ungu yuk atas cincin kasih petir lumayan lah ya kali dua enggak apa-apa tambel udah 20 kali tiga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 ta sekalian dong harusnya Udah, lumayan guys ya, 150.000 lumayan naik 2,8 juta ya Thor ya hmm, lumayan nih biru jadi dulu biru jadi mantap Ungu dong turun Ungu dong Ungu kasih mantap yuk kuning atau hijau kasih dong Aduh cincin jadi suruh cincin jadi yuk atas cincin merah sih ya, harusnya merah jadi juga hmm, biru lumayan 15.000 kali tujuh ya seluruh tambahan-tambahan lagi kita akhirnya bisa jbjb jb, mantap ini seluruh oke kita sebaiknya WD kan saja kita kelarin spin ini dulu ya seluruh kita coba nanti ayo hmm. ayo ini buat kalian semua, semua manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin jika ada kesempatan WD wedi, WD kan saja karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya ya, seluruh jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh. karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya jadi buat teman-teman semua jika dirasa sudah cukup profit langsung gaskan WD kan saja ya seluruh dan buat teman-teman semua jika ingin bermain yuk langsung gaskan aja ke RTV 8000 untuk situs link situs yang saya tempatkan di pin komen ya bosku Dapat free spin lagi dong bosku anjir gacor habis? gacor abis Yus. aduh nanggung nggak mau connect biru dulu kuning boleh kasih kuning boleh kasih hmm. lumayan kali 12 di awal lagi dong hmm. kali 12 di awal biasanya tanda-tanda jt misur ayo hmm. hijau connect biru dong kasih biru dong kasih aduh enggak mau lumayan tambel udah 17 masih sister 10 kali lagi Ayo dong aduh gak mau connect lagi kak ayus us hijau dulu mantap ya ungu boleh ungu boleh kasih aduh ungu biru nanggung semua cincin jadi biru jadiin dong biru jadi ungu mana atau cincin turunin aduh lumayan saya enggak ada petir Pungu jadi ungu jadi hijau jadi kuning sih harusnya kuning nih turun. Kuning merah jadi merah sekalian. Merah mantap, merah pecah 28.000. Lagi dong. huruf uhuh. 28.000 kali 22. Hmm, jvjp JV. mantap nih, Bosku. Auto lebaran mancing nih, Bosku. Udah dapat THR guys masih sisa tiga kali lagi yuk us kasih dong hmm, ayo kurang Aduh belum dikasih lagi sisa dua kali lagi nah, kuning jadiin dulu enggak mau ke plus nih bosku yola langsung. udah lumayan nih kalau ada petir di atas kuning enggak mau anjir biru dulu boleh biru konek hijau konek merah sih ungu jauh masalahnya merah hmm, sayang berapa tidak cukup lumayan ya seluruh naik 3,6 juta kita profit profit mantap di langsung gaskan wedekan saja ya sur intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya share-share juga ya sur kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini bye, -bye Lur salam jackpot